Seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling bestseller banget di Jaya Airyfall Karena selain memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau Senapan angin ini sangat cocok digunakan untuk berburu-buruan besar ya sahabat bediler Jadi seperti Halo sahabat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airfall Kediri Jawa Timur oke sahabat bediler dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya sahabat bediler dan kali ini saya spesial banget saya akan mengulas senapan angin gejruk OD25 yang lagi ready stock di Jaya Airfall dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga 1 jutaan aja sahabat sahabat sudah mendapatkan senapan angin gejruk DWP Fusion terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airivool dan langsung saja kita akan mengulas satu persatu dari senapan angin gejluk OD25 yang lagi ready stock di Jaya Airivool ya sahabat bediler tapi sebelum itu untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Nah, oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas salah satu dari senapan angin ini ya sahabat bedil. Nah yang pertama ini ada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 Jawa dan jenis hama yang lainnya, ya sahabat bediler. Nah untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk dan juga sistem pompa PCP ya sahabat bediler Jadi bisa digunakan dengan dua cara untuk pompa senapan anginnya Dan untuk tekanan anginnya bisa mencapai hingga 2000 sampai dengan 2500 PSI Dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga di angka 1100 fps ya sahabat bediler Kemudian untuk popornya sendiri pun juga sangat unik dan sangat sangat menarik yaitu memiliki varian popor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 gejluk big game terbaik di Indonesia ya sahabat bediler oke kita lanjut untuk senapan angin yang kedua nah ini saya taruh terlebih dahulu oke saya akan mengambil senapan angin gejluk OD25 dengan laras 60 ya sahabat bediler nah jadi seperti ini Nah ini yang saya bawa yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor Steyr Ranting Plus Manometer. Nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilannya yang super super cakep banget nih. Nah jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Odor ya sahabat bediler karena memiliki varian popor style ranting pohon kering ya sahabat bediler Nah dengan varian popor ini ketika kita berburu di Medan Odor maka kita akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler sehingga untuk buruan hewan ataupun sasarannya tidak kabur ya sahabat bediler dan untuk senapan angin ini juga sangat cocok sekali untuk berguru hewan kecil sedang maupun besar seperti babi biawak tikus dan hama lainnya dengan power yang luar biasa mantap dan untuk akurasinya pun pastinya juga luar biasa akurat ya sahabat bediler. Nah untuk uji akurasinya ini bisa mencapai 50 sampai dengan 80 meter ya sahabat bedilern untuk akurasinya dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejluk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan hingga mencapai 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler. dan untuk uji power yang dihasilkan pun juga sangat luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler ini saya taruh terlebih dahulu ya. Oke sahabat bedir, mungkin itu saja Untuk ulasan-ulasan Senapan angin gejeluk DWP Fusion Dengan OD25 yang lagi Ready stock di Jaya Irival Dan untuk dari kelima Senapan angin ini dibanderol Dengan harga yang sangat murah dan sangat Terjangkau yaitu dibanderol Dengan harga 1 jutaan Aja sahabat bedir sudah mendapatkan Senapan angin gejeluk Di game terbaik di Indonesia Versi dari Jaya Irival nah bagi Kalian yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya sahabat bedir bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Erival. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat bedir semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan